kata para ulama tanda nombor satu paling besar dia itu mahdi ialah dengar tuan-tuan dengar ini tanda paling besar tentera yang keluar daripada syam lebih sebut bukan ulama hari ini sebut syam itu ialah Syria tentera itu disebut as-sufyaniyun jaisyus sufyaniyin Apabila Imam Mahdi di Bay'ah, tentera ini terus keluar. Pasukan yang besar untuk berperang dengan Imam Mahdi. Yang baru di Bay'ah, di Mekah. Waktu tu pengikut-pengikut baru-baru mula datang. Bila tentera ini datang, dia kalau Syria ada nak pergi Imam Mahdi di Bay'ah, di Mekah. Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Ada dua jalan. Saya belajar di Syria. Nak dengar cerita tentang Syria. Dua jam tambah lagi 2 jam 11.30 tak payah lah untuk sekalian Syria, Jordan, Madinah, Mekah saya sempat buat umrah naik bas tak yang cerita lah. kemudian Syria, Iraq Syria, Iraq Me Madinah, Mekah ada 2 jalan tentera ni keluar daripada Syria melalui jalan mana wallahu alam tapi jalan ni je tak ada jalan lain kemudian dia akan sampai ke Madinah dulu bila sampai ke Madinah Ini, ini ulama sebut fa idza bi baida'a min al-ard bila mereka sampai di Madinah yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim maka mereka ditelan kesemuanya oleh bumi bumi akan terbuka macam tu menelan tentera tadi Tak ada berperang pun. Kita kata orang selamatlah Ustaz. Kan? Tak payah berorang. Yang tu baru episod satu. Ada seratus episod Imam Mahdi. Ada seratus episod Imam Mahdi. Tu baru episod satu. Baru dia bagi bay'ah dan tentera tu keluar. Sampai di Madinah ada satu kawasan. Allah Taala -ta buka tanah tu. Ditelan ke semuanya. Yang selamat satu atau dua orang sahaja. Satu atau dua orang sahaja yang selamat mereka nilah yang datang uh, sebarkan berita bahawa tentera kami ditelan kesemuanya. Kata para ulama itulah petanda yang paling besar bahawa lelaki yang dibai'ah di dalam Masjidil Haram tadi dia adalah al-Imam Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang soleh. Dia dulukan keluar tuan. Ini nak cerita ke kiamat ni. Imam Mahdi keluar dulu. Kemudian dia akan pindahkan pusat pemerintahan Islam waktu tu ke Baitul Maqdis ataupun ke Syam. Secara secara detailnya, secara tepatnya Syria dan Palestine. Di situ pusat pemerintahan, di situ pusat uh, askar, kem pertahanan umat Islam ini cerita Syria tu kan banyak ha? berjam-jam hadis akhir zaman yang berkaitan dengan Syria sahaja belum Nah, kem pertahanan terbesar umat Islam ada di Dimash Damascus hari ni Damsyik hari ni uh, ada di uh, Dimash dan Nabi sebut nama tempat itu. Iaitulah Huwtah. Saya dah sampai. Di situ dan saya ada keluarga angkat lagi di situ. Di Huwtah. camp Akan menjadi satu kem pertahanan terbesar dan terkuat umat Islam. Pada zaman Imam Mahdi itu. Imam Mahdi daripada Mekah. Dia pun pergi ke. ni episod ringkas-ringkas ini. Daripada 100 episod tu. tuan tuan dia pisahkan pusat dia pindahkan dia jadikan pusat pemerintahan Islam ketika itu di di Syam di Betul Maqdis dan juga sekitarnya waktu tu orang Islam pun pergi ke sana pergi ke sana masing-masing pergi ke sana waktu tu ramailah ha yang mujahidin sebenar yang betul-betul ada ilmu dan iman yang pergi ke sana kemudian yang mujahidin separuh jalan, yang mujahidin kurang kuat semangat, sajah ilmu tak ada, yang macam-macam jenislah, yang munafik, yang ikut kawan tak tahu pergi mana. Semangat tengok pegang senjata dia pun pergi juga. Maka bertumpu ramailah orang Islam waktu tu di di Syam, di Baitul Maqdis waktu tu. Sehingga sunyi yang Masjid Al Nabawi. Ini hadis Zamana tu Ustaz sunyi Masjid Al Nabawi. Suninya Masjid Al Nabawi sehingga di luar masjid kalian akan melihat anjing yang berkeliaran. Tentang kenapa Masjid Nabawi bukan orang menghina Masjid Nabawi. Hadis ini kata para ulama bukan bermaksud orang Islam tidak beriman meninggalkan Masjid Nabawi, tidak merindui Rasulullah, tetapi ketika itu pusat pemerintahan Islam adalah di di Baitul Maqdis Satu hari sebelum kemunculan Dajjal Baitul Maqdis akan kembali berkembang Akan kembali pesat Akan kembali meriah Baitul Maqdis Sehingga sunyi Masjidul Nabawi Ada orang pergi tapi sangat sunyi Dia tak macam hari ini Kan hari ini kan Puluhan ribu setiap masa Setiap masa puluhan ribu orang Mekah dan Medina Nah satu hari akan datang masanya ini tuan itu masanya ketika Imam Mahdi keluar dia dia dia, dia, dia, dia jadikan Baitul Maqdis dan Syam sebagai pusat pemerintahan dan kem pertahanan tentera berlaku perang kecil satu berlaku perang kecil kedua menang berlaku perang kecil ketiga menang berlaku perang kecil empat menang orang Islam sibuk orang Islam sibuk dia sibuk tuan dia akan sibuk waktu tu waktu tu kumpulan Islam yang paling besar yang paling kuat Kumpulan imam, imam mahdi. lah Untuk bersama Mati syahid Tentuan ruang untuk mati syahid kepada umat ini Masih terbuka luas Mati syahid Syahid yang hakiki Syahid yang berperang Yang confirm berada di pihak yang benar Siapa? Dengan Imam Mahdi memang dia orang yang paling soleh dan paling warak, paling alim pada zaman itu ketika itu nombor satu. Dia yang paling soleh paling alim paling warak dan confirm betul tindakan dia confirm betul Kerana dia diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dia bukan lelaki biasa dia diilhamkan oleh Allah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hati-hati dengan orang yang mempersendakan ahlul bait sebut habib boleh ke tak yang ni yang banyak cerita karut sedangkan tak yalah tajuk tu pula lama pula tajuk ni pula tajuk wahabi pula subhanallah hati-hati Berlaku perang satu, perang dua, perang tiga semua menang. Perang empat. Kemudian kemuncak peperangan. Kemuncak perang di Palestin kah di Syria? Di Syria. Syria. Satu negeri dalam Syria pada hari ini. Negeri itu Nabi tak sebut. Tetapi daerah itu ada di dalam negeri yang bernama Halal. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Aleppo. Bukan Apollo. Ha. Hatu biskut tu. Bukit tu. Bukit tu. Alipo dalam English Dalam masyarakat disebut Halab Di dalam Halab itulah akan berlaku peperangan terbesar dalam sejarah kemanusiaan Itu episod dekat 50 dah tu Nampak dekat 50-60 tu episod dia sangat panjang Episodnya sangat, sangat panjang Orang Islam Sama dengan pasukan Mujahidin yang sebenar Imam Mahdi sangat sibuk waktu tu terserlelap sibuk ketika itulah seluruh bangsa kafir di dalam muka bumi Allah ini akan bergabung dan bersatu di bawah satu bendera Amerika akan bergabung dengan Eropah akan bergabung dengan China akan bergabung dengan Rusia waktu tu dia sebelum tu sebelum tu ada episod lagi ada 7 8 episod orang Islam bergabung dengan satu pihak yang besar musuh Nabi sebut, Nabi cerita, orang Islam akan bergabung dulu dengan satu kumpulan Nasrani, Nabi sebut. Tetra Nasrani. Cina Nasrani kan, tak, negara Cina? Bukan? Ha, nampak? Kuasa besar lah, kuasa besar dunia. Rusia Nasrani kan? Bukan? Europe? Ha, Europe Nasrani, banyak. Asyik tamu sebutlah yang tu. Nabi sebut, kalian akan bergabung dengan satu kuasa besar daripada Nasrani, berperang dengan satu kuasa besar yang lain. Kemudian kalian menang. Kemudian kalian bergaduh dengan kuasa besar yang kalian bergabung ni. Sebab kumpulan Nasrani ni mengangkat salib dan sebut dengan nama salib ini. Kita menang. Maka orang Islam pun marah, lalu bergaduh. Tentera bersukutu yang dulu kita orang Islam ketika itu bersama dengan mereka. Bergabung dengan kumpulan ini. Awaktu itulah berlaku Al-Malhamatul Kubura. Al-Magedon itu. Apa perangan terbesar sejarah kewujudan manusia. Paling besar ketika itu orang Islam sahaja dan kesemua bangsa kafir bergabung. Pertama yang tengok satu lawan bapa. Waktu tu bukan satu lawan seratus dah. Melihat jumlah tentera sahaja. Melihat jumlah tentera sahaja. munafik yang ada dalam kumpulan ni. Patah balik. Tak perang lagi baru tengok jumlah tentera. Dia memang peperangan ni menggerunkan. Menggerunkan. Sebab pihak musuh ratus kali ganda lebih banyak. Pihak musuh ratus kali ganda kronologi zaman ni tuan-tuan dia akan berlaku perang tu kemudian orang Islam menang tu skip banyak episod tu kan drama petang-petang pun seratus lebih terus tak tengok tu tak ada masa tak tengok tuan tak sentuh pun TV dia rumah Alhamdulillah